Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puja dan puji syukur uh, Selalu kami panjatkan Kedat Allah SWT Yang mana kita masih dilimpahi Nikmat hidayah yang melimpah Dari Allah Utamanya nikmat iman nikmat Islam dan nikmat sehat. Solawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan sosialisasi persiapan untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang menjadi pusat keunggulan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua sesuai dengan peta jalan yang kita buat beberapa waktu yang lalu sehingga program sekolah yang menjadi pusat keunggulan ini adalah mungkin kelanjutan dari program sekolah di mana pada tahun 2020 kemarin kita dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi sekolah coe atau center of excellence sehingga harapan kita sesuai dengan peta jalan yang kita buat pada tahun pertama kita mencoba melaksanakan penguatan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan dengan cara mengikutsertakan kepada bapak ibu guru produktif utamanya untuk mengikuti atau pelatihan di industri yang menjadi mitra kita karena bagaimanapun juga sekolah selaku pengembang pendidikan di wilayah berusaha untuk menjalin kerjasama dengan industri seperti yang kita tahu bahwa sekolah kita dengan industri sudah bermitra utamanya dengan Astra Honda, dengan Guling dengan e, aksio dan sebagainya Sehingga dengan harapan ikut pelatihan di sekolah sekolah tersebut dengan industri Sehingga ada sinergi antara proses pendidikan di sekolah kita Pendidik kita mampu menyesuaikan kebutuhan industri yang ada e, Pada tahun kedua Bapak Ibu Harapan kita adalah e, kita melaksanakan penguatan pada peserta didik dengan mengikut sertakan, peserta didik di, dimagangkan pada industri-industri yang menjadi mitra kita, selain seperti pendidik kita yang ikut program pelatihan di beberapa industri yang ada. Yang ketiga, kita mencoba menyusun program fast track D2 di sekolah kita, dengan proses pembelajaran 3 plus 1, di mana Tiga tahun pendidikan SMK dan satu tahun pendidikan eh, atau eh, dua tahun untuk pendidikan di satu atau di dua Yang mana program PASTEK ini kita coba untuk menjalin kerjasama dengan politeknik yang ada Pada tahun ketiga kita mencoba meningkatkan eh, sinergi antara kebutuhan daerah eh, di pusat ataupun di wilayah di provinsi Jawa Tengah selanjutnya jangka yang keempat pada tahun keempat kita mencoba melaksanakan pendampingan belajar peserta didik yang ada dengan program pemagangan di iduka itu yaitu kita mencoba iduka mengirimkan guru tamu di sekolah kita harapan saya Bapak Ibu semua bisa bersinergi dengan guru tamu, di mana nanti kita coba untuk guru tamu memperoleh 50 jam mengajar di sekolah. Mungkin kita mencoba sharing, saling mengisi kebutuhan yang ada, baik di sekolah maupun di industri. Sehingga harapan kita, peserta didik kita, memang mampu menjadi calon-calon tenaga produktif yang ada di industri ini. Hal kelima, kita mencoba menjemurnakan kurikulum yang ada dengan industri. Lalu, kita coba juga menggandeng politeknik agar kurikulum kita memang menjadi sinergi antara kurikulum sekolah, kurikulum industri, dan kurikulum politeknik. Sehingga harapan kita, eh, sekolah yang menjadi sekolah vokasi adalah sekolah yang benar-benar mampu untuk menjadi jembatan agar program-program yang ada di wilayah negara kita menjadi semakin solid semakin maju sehingga harapannya negara kita pada 5 tahun yang akan datang memang benar-benar menjadi negara yang siap untuk bersaing di dunia internasional di pasar global karena bagaimana juga anak didik kita akan menjadi uh, pionir untuk uh, proses pembelajaran yang ada menjadi pionir untuk menjadi Eh, eh, angkatan yang akan menyejahkan Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang mungkin itu Bapak Ibu semua harapan saya eh, kita semua bisa berkolaborasi bisa bekerja sama eh, karena bagaimanapun juga sekolah akan maju ya semua bisa terlibat aktif, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, harapan saya SMK Yasmi kita bisa menjadi salah satu sekolah yang dikategorikan, dinominasikan untuk menjadi sekolah yang menjadi pusat keunggulan. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat, tetap sehat dan tetap jaya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.